Yang terakhir ya Bapak cuma pengen kamu ngegarap sawah dan mengurus kambing punya Pak Sabur. Kamu itu anak tunggal Rusdi. Ibu kamu sudah meninggal. Siapa yang bakal gantiin bapak nanti? Kamu itu anak desa. Hidup dan kehidupan kamu ada di desa. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Kalau cuma untuk ngejar gengsi. Cukup sampai SMA saja. Titik. Terus, meskipun kamu bilang kuliahnya gratis, Bapak tetap tidak setuju. Ini untuk bekal kamu beberapa hari ke depan. Carilah pekerjaan yang bisa kamu lakukan sambil menggarap sawah dan mengurus kambing. eh harus di cepet banget datangnya hmm? kebunusolote ya, teh saya pengen cepat cepat pulang pengen munggah di rumah bareng bapak iya hey, besok mulai puasa ya benar teh oke okay, makasih ya siap eh hati, -hati. Ya, hati, -hati. oke okay. Kebenaran itu mutlak adanya rusdi Kalau kamu berbuat benar Sudah pasti itu baik Tetapi tidak setiap kebaikan Itu benar Kita tidak perlu iri Dengan kehidupan orang lain Yang harus kita lakukan adalah mawas diri. Kalau udah besar mau jadi apa? Aku mau jadi pilot. Kalau kamu? Aku mah pengen kerja kantoran gak kayak bapak. Kerjanya dari pagi sampai sore. Bang. Jual kopi ya? Uh, ya. Pesanan ibu-ibu komplek, Neng Oh, saya kira dijual, Bang Iya, ini semua dijual, tapi berapa pesanan Kalau saya beli satu gimana, Bang? Duh, nanti kalau dibeli, saya dimarahin ibu-ibu komplek, Neng Oh, gitu ya, Bang Nama saya Citra. Kenapa? Ada yang salah? Ya. Salah ya kalau perempuan ngajak kenalan duluan? Eh, eh uh, maaf. Saya harus di Bang. Bisa antar saya ke taman kota enggak? Aduh. Saya lagi istirahat, Neng. Halo, Bang. Halo, Bang. She went, Sampai di sini aja ya. Saya harus segera mengantar kopi-kopi ini. Tapi, Bang, saya minta kopinya satu ya. Mungkin Tuhan telah mengirimkan bidadari dari ini untukku. Makasih kopinya ya bang. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Ya. Assalamualaikum. Makan yang banyak rus supaya puasa kamu besok kuat. Mesti mau nggak, Pak? Selamat puasa.